cicik-cicik balik lagi bersama otong spinner ini kita akan review game get of Olympus ya seluruh hari ini kita bawa modal 120.000 saja kita akan mencari profit profit manis di Olympus uh, hari ini kita juga akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor slot pola slot gacor Olympus hari ini ya surya kita juga akan mencari slot gacor hari ini slot gacor Olympus hari ini dan info slot gacor hari ini yola sudah saja ya seluruh ya Oh yang bertanya kita main di mana kita main di RTV 8000 bosku situs lo terkiracor tersolid sampai ruja ke dunia akhir di sini WD berapapun pasti baru lunas bosku dan cuma di sini bosku satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTV game gratis relaps 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan trade game itu sendiri bosku aku gas penjajah ke pasukan eh, ke RTP 8000 untuk link situsnya saya sematkan pin komen kali 50 lagi dong lagi dong pecah lagi dong Jalan lagi dong, merah kali jadi long merah merah merah udah dua kali lima 1,1 satu koma satu seluruh. Widih, widih, widih, widih, widih, widih, widih, widih, widih, nih widih, widih, widih, widih, widih, widih, widih, widih, widih, widih, widih, widih, widih, widih, bosku untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya bosku ya langsung gaskan saja, total-total manja di RTP 8.000. Untuk linknya saya sematkan di pin komen. Dan aku jangan hujan bimbang, mainnya cuma di RTP 8.000 pastinya. Situs slot tergacor tersolid dan teruji dunia akhirat. Di sini WD berapapun dibayar lunas bosku dan cuma di sini kalian bisa cek RTP game gratis relief 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri pastinya yo langsung gaskan saja cocok-cocok man jadi atas 8.000 untuk link situsnya saya sematkan di bingkomen komennya bosku yuk adoh doh doh, doh doh doh kita sudah profit-profit mantap ini bosku gimana-gimana gimana kita main santai-santai dulu aja kita coba putar 10-50 kali bir ya intinya ya seluruh jika bermain jika ingin selalu profit di game cat of Olympus atau Olympus ya seluruh selalu selalu saya ingatkan cek RTP game sebelum bermain ya bosku intinya cuma itu sih cek RTP game sebelum bermain biar kalian tahu RTP gamenya lagi gacor atau enggak ya tuh seluruh dan cuma di rtp8000 kalian bisa tahu rtp game relief 24 jam permenit berdiri naik turun sesuai dengan trade game itu sendiri yo langsung gaskan saja cocol cocol manja di rtp8000 untuk link situsnya saya semakan di komen yo bosku mantap kali 10 yuk kali 500 nya turun dong aduh belum mau seluruh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 info slot gacor hari ini RTP slot hari ini RTP slot gacor hari ini RTP slot gacor Olympus hari ini RTP slot hari ini pola slot gacor hari, hari ini pola slot hari ini pola slot hari ini Intinya semua yang berhubungan dengan Gacor Olympus langsung gasin saja hanya ada di Otomatiskan karena cuma di Otomatiskan kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olimpus hari ini ya surya jadi buat kalian semua ya deh bantu share share sharenya biar teman-teman kalian juga tahu pola slot gacor hari ini dari Otto Austin artinya yuk. jangan ragu yuk langsung share share aja ke temen-temen kalian ya bu. Dor, aduh biru konek, enggak ada yang mau connect lagi nya back to game nya yes, seluruh hijau atas kuning mantap kali dua nggak apa-apa nggak apa-apa nggak bawah -apa. toh kita sudah profit-profit lumayan dapat free Frisbee enggak ada isipun enggak masalah lu enggak ada masalah bro. yang penting itu satu tadi kita udah dapat kali 50 pecahnya edan edan untuk 22.000 langsung auto ini enggak pakai lama enggak pakai remadu mantap banget ya, masuk. pecahan pecahan gila nih kalau kata orang. Pecah bisa sampai 22.000 itu mantap menanjo cucu. Ini enggak ada isi pun enggak masalah lah tapi ya kalau buat tambahan-tambahannya ya. lumayan lah ribu. Ah, yow, yow. Ini buat Ah, ya ya. Ini kalian semua selalu tamakan WD selalu tamakan profit karena kesempatan WD dia datang buat kedua kalinya jadi manfaatkan kesempatan WD sebaik mungkin ya, ya karena kita pemain pemain pemain bawa modal ready pemain modal rezeki pemain mencari profit pemain mencari WD jadi selalu utamakan profit di atas segalanya utamakan WD utamakan profit selalu utamakan WD tiap hari ya sudah ya. dan kalau jika ingin bermain langsung gaskan saja ke RTP 8000 itu slot tergacotok solid santai roja ke dunia harap di sini WD berapapun pasti dibayar lunas bosku dan cuma di sini kalian bisa cek rtp game gratis rilep 24 jam permenit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri pastinya yola gaskan saja Cocol cocol manja di RTP 8000 untuk link situsnya saya samakan dengan di BIN komen ya, bosku. jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8000 bosnya situ slot tergacor tersolid sandero jaga dunia akhirat ya bosku dan buat kalian semua yuk dibantu bisa dibantu like comment subscribe-nya share-share juga biar semua orang tahu kalau di Spin tersedia uh, info slot gacor hari ini info slot hari ini pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor Olympus hari ini pola slot hari ini info slot gacor Olympus hari ini info Olympus hari ini pola slot gacor hari ini pola Olympus hari ini pola slot gacor RTP slot gacor hari ini RTP slot hari ini RTP slot gacor gacorlympus hari ini RTP Olympus hari ini terus slot hari ini slot gacor hari ini slot Olympus hari ini slot gacor Olympus hari ini slot H Olympus hari ini Olympus slot hari ini intinya semua yang berhubungan dengan Olympus kita pasti ada ya seluruh ya ini kita putar-putar 10 kali last pin kalau nggak ada tanda-tanda profit kita langsung gas kenwi desa kasih jaya seluruh karena kita pemain modal receh, pemain pemburu profit selalu utamakan WD di atas segalanya. jika ada kesempatan WD manfaatkan sebaik mungkin ya seluruh ya karena kesempatan WD nggak datang buat kedua kalinya pastinya Hai intinya semua yuk dipandu share-share nya like-like nya dan jangan lupa mainnya cuma di rtp8.000 situs lo tergaduh tersolid sandero jaga dunia harap gua modal receh bisa meledak jutaan cuma di rtp8.000 pastinya untuk link gacornya yang saya sematkan di bingkomen ya bosku terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa dibantu bye bye seluruh salam cek